Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi laptop yang tidak keluar suara ya, atau mungkin tidak mengeluarkan suara. Baik itu dari speaker bawaan laptopnya, atau speaker tambahan, atau mungkin speaker eksternal, atau kalian pakai headset, handsfree, atau mungkin headphone ya, pokoknya kayak gitulah lah ya nah uh, sebenarnya untuk cara ngefixnya ini sebenarnya gampang gitu ya gampang dan ya intinya basicnya sama gitu ini masalahnya ada pada outputnya outputnya mungkin salah gitu ya dan uh, di sini kita akan lihat dulu gitu untuk uh, contohnya kalian bisa mencoba untuk uh, ngeplay yang bersuara gitu ya contohnya YouTube atau mungkin kalian punya musik atau film ya terserah lah ya nah, di sini kita akan play gitu ya dan di sini untuk durasinya di sini jalan gitu ya durasinya dan ini nggak saya mute juga videonya dan untuk uh Speakernya di situ 100% kalian bisa lihat juga gitu, kalau kelihatan mungkin atau mungkin terlalu kecil. Dan uh, di sini nggak ada suaranya gitu, nggak keluar suaranya. Dan ini nggak saya edit juga sih ya, videonya. Dan uh, di sini untuk ngefixnya sebenarnya gampang banget. Kalian walaupun di sini udah 100% ini ada masalah pada outputnya. Ada beberapa cara untuk ngatasinnya gitu kan, bisa klik kanan di sini, misalnya yang ada lambang speaker atau kalau nggak ada kalian bisa ke control panel, misalnya control panel. Eh ya, contohnya kayak gitu dan kalian cukup klik aja atau mungkin cari audio kalian enter gitu ya dan kalian bisa klik yang sound ini gitu ya. Dan uh, di sini kalian untuk yang uh, playback, playback device-nya ini ya untuk yang uh, tab playback, di sini kalian pilih yang speaker. Tapi jangan yang ada S-nya. Jadi speaker aja. Jadi speaker S P E A K E R gitu ya. Nah, biasanya yang nggak ada S-nya ini adalah soundcard dari laptop kalian jadi kalian cukup klik aja ke set ke default gitu ya contohnya kayak gitu jadi kalau kalian misalnya nyolokin uh, speaker luar atau mungkin speaker eksternal atau mungkin uh, headset atau headset itu bakal otomatis keluar kayak gitu ya, untuk uh, suaranya dan kalau misalnya di sini yang USB PNP ini adalah mix saya gitu ya dan cara tahunya gimana adalah ya kalian bisa ya agak susah juga sih ya kenapa saya bisa tahu gitu ya pokoknya saya tahu lah ini adalah mic saya gitu dan uh, kalau misalnya di sini gitu ini nggak akan keluar juga gitu karena ini bukan uh, output ini adalah input untuk mic ya jadi speaker di sini gitu ya dan sini kita akan coba play lagi gitu ya ya kan kita dari awal aja dan itu audionya keluar gitu dan ya udah keluar gitu ya kalian bisa Uh, dengerin lagu nonton film atau mungkin uh, nonton YouTube mungkin ya dan uh, sebenarnya caranya kayak gitu doang sih kalian cukup ganti ke speaker aja Ingat jangan yang ada S nya gitu atau mungkin kalau kalian pakai Windows 10 misalnya di sini kalian cukup klik kanan di sini ada dua lagi gitu ya dengan open sound setting Kalian bisa ke situ dan kalian bisa ganti ke mana gitu ya. misalnya yang tadi kan awalnya di sini kan. Jadi yang C24F390 ini adalah monitor saya gitu. Karena kalau laptop atau mungkin komputer gitu ya biasanya atau mungkin PS juga sih ya. Kalau kalian menggunakan kabel HDMI, itu audionya tuh bakal bawah gitu. Jadi audionya tuh bakal uh, masuk ke monitor kalian atau mungkin TV kalian gitu. Nah, masalahnya di sini saya menggunakan monitor, bukan TV. Jadi, tidak ada built-in speakernya, gitu. Jadi, yang akan keluar suaranya, gitu. Jadi, kalian cukup ganti aja ke yang speaker ini, gitu ya. Atau mungkin kalian juga bisa ke yang sound control panel, kayak yang tadi juga, gitu ya, ujung-ujungnya, gitu. Atau mungkin yang terakhir, kalian bisa klik kanan di sini, kalian cukup ke open volume mixer. Dan di sini kalian cukup, yang device-nya ini kalian ganti, ya. Misalnya, yang ke speaker aja, gitu ya. Atau mungkin real Tech high definition audio. Atau ya, kalian pakai driver apa, atau apa selain realtek ada nggak ya nggak tahu juga sih ya. pokoknya ya ya yang lain-lain lah ya pokoknya ada yang selain realtek kalian pilih aja ke situ nah pertanyaannya bang saya tuh awam banget saya tuh nggak ngerti yang namanya speaker itu yang mana gitu yang harus dipilih kalian kalau kalian nggak tahu gitu ini mungkin agak sedikit uh, bodoh juga gitu ya kalian bisa papai gitu atau mungkin kalian bisa coba satu-satu gitu sampai keluar suaranya gitu dan mungkin kalian sambil ngeplay lagu kalian atau mungkin YouTube kalian gitu videonya dan kalian bisa ganti satu-satu dan ini jujur saat saya masih masa-masa uh, sekolah ini masalah ini sering banget gitu karena uh, ini jujur gampang banget sebenarnya cuman masalah output doang sih ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya cukup gampang banget intinya kalian cukup ganti aja untuk outputnya mana gitu ya dan uh, kalian bisa ganti ke headset kalian bisa ganti ke handsfree atau mungkin ke speaker dan intinya kalian harus outputnya benar kalau kalian uh, mungkin bingung atau mungkin nggak tahu atau mungkin awam kalian bisa coba papai satu satu atau mungkin ya kalian bisa coba satu satu lah ya dan uh, mungkin yang agak sedikit apa ya mungkin bisa dibilang mungkin kayaknya ini salah juga sih ya. Kalian bisa pilih yang speaker cuman nggak tahu kalau benar kalau benar ya udah gitu ya. Syukur gitu kalau benar. Jadi jangan yang ada S-nya gitu. Dan nah, itu nanti bakal ke speaker dan nanti bakal keluar ke handsfree, headset atau mungkin ke speaker eksternal kalian. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Thanks for watching. Bye bye.